Memilih kami, mengasihi kami, menetapkan kami untuk menjadi anak anak mu Sehingga kami dilayakkan untuk menyapa engkau ya Aba, ya Bapa. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami. Karena perkenanan kasih karunia Yesus Kristus yang telah menebus dosa-dosa kami. Kami dapat menghampiri tahtamu yang kudus, menyerahkan diri kami. Karena kami tahu di dalam engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena engkau adalah pemelihara yang kekal. Hari ini kami memasuki tahun baru. Di hari yang baru, 2023. Kami melangkah dengan iman karena Kristus Yesus, Immanuel beserta kami. Karena kami percaya engkau tidak pernah meninggalkan kami. Menyertai, melindungi kami, memberkati kami. Sehingga kami dapat melalui tahun ini ada dengan kemenangan. Tahun penuaian, tahun pengirikan anggur. Dan kami tahu engkau adalah panglima perang kami. Sehingga kami akan keluar menjadi pemenang-pemenang. Terima kasih Bapak. Biarlah rohmu yang kudus memberikan pesan kepada kami. Lewat sabda dan firmanmu, urapi kami hambamu, umatmu. Dengan hikmat, marifat, dan berkat sorgawi. Sehingga firmanmu digenapi di dalam pemberitaan ini. Karena rohmu itu sendiri yang akan mengerjakannya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat 14 Markus pasal 11 ayat 1 sampai ayat 14 kita akan membacanya saling sahut bersahutan ketika Yesus dan murid-muridnya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 dan mereka yang mengikutinya dari belakang berseru, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan! Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud! Hosana di tempat yang maha tinggi! Sesampai di Yerusalem ia masuk ke Bait Tuhan. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab pada hari sudah hampir malam." Ia keluar ke Betania dan bersama-sama dengan kedua belas muridnya. Keesokan harinya sesudah Yesus dan kedua belas muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya dan untuk melihatnya kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa, selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah arah. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Kapot leha adonai elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Alasan saya mengambil bacaan kita ini untuk kita renungkan justru membuka tahun baru. Padahal ayat ini seminggu sebelum Paskah yaitu pada pada hari raya palem. Tetapi untuk menunjukkan di sini apa sesungguhnya yang Tuhan kehendaki Menyambung pesan Tuhan tadi malam, bahwa buah itu sangat menentukan nilai pohonnya. Kita bisa sebut dia pohon apa saja karena buahnya. Secara keseluruhan saya ingin menjelaskan dulu supaya kita tahu peta bacaan kita ini. Markus pasal 11: Merekam yaitu dari tradisi Minggu sengsara, yaitu melalui perayaan yang kemudian dikenal pada hari raya palem. Dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 diinformasikan bahwa peristiwa itu terjadi seminggu sebelum Paskah. Yaitu hari pertama minggu itu. Jadi berkenanan sekali pada hari tahun 2023 ini. Kita mengawali tahun yang pertama, minggu yang pertama. Pada momen ini banyak orang Yahudi dari segala penjuru di dunia datang ke Yerusalem. Masih ingat Simon Kirina pun datang pada momen-momen ini. Dalam sejarah orang Yahudi dicatat populasi yang datang ke Yerusalem meningkat enam kali lipat. Sampai hari ini kalau saudara datang di hari raya Paskah Yahudi maka sulit sekali untuk mendapatkan tempat penginapan. Karena mereka sangat percaya dalam tradisi ini karena menantikan kedatangan Mesias untuk membebaskan mereka. Bagi orang Yahudi perayaan Paskah ini sangat penting untuk hadir. Karena itu sejauh apapun ya Simon Kirina datang dan sama sampai hari ini. Di tengah-tengah peristiwa perayaan ini, Yesus bersama murid-muridnya sebagai orang Yahudi, dia datang ke Yerusalem. Dan kita lihat di sini ketika dia datang ke sana, dia meminta dikatakan di situ dengan pesan. Biasanya Yesus ke Yerusalem berjalan kaki. Tapi pada minggu palem ini, karena puncak dari segala pelayanannya, ia berkata kepada murid-muridnya, yaitu pada ayat 2, Pergilah ke kampung yang di depan itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu, dan bawalah kemari. Saya ingin mencoba kita mempelajari ayat ini supaya kita bisa menangkap makna dan pesan yang terdalam dari kata-kata ini. Dikatakan kamu akan menemukan heres, heri, hereseti, hereseti. Kamu akan mendapat kamu akan menemukan yang sudah dilihat oleh Yesus lebih dahulu sebelum murid-muridnya melihat. Yesus sudah tahu jauh. Di situ dia menemukan keledai. itu Karena itu jadi pegangan saya di dalam penginjilan pelayanan, di pos-pos pelayanan. Saya berdoa Tuhan. Temukan saya dengan orangnya Tuhan. Saudara tahu keledai yang belum pernah dinaiki itu berarti keledai liar. Saudara ingat ke belakang kejadian 16 siapa yang disebut keledai liar? Siapa yang disebut keledai liar? Lepas dari itu dulu. Ada seekor keledai muda polon. Dede menon yang terikat, yang terikat bisa menangkap liar, tidak bisa bebas tapi terikat. Coba kita melihat, maka yang di atasnya untuk menunjukkan keliarannya belum pernah dinaiki oleh orang, Epon Yudesh. Yupo, yang belum pernah. Kebiasaan dari keledai yang belum pernah dinaikin orang, dia tidak bisa menjadi alat tunggangan. Dia akan melempar orang itu. Termasuk kuda sekalipun. Tapi kuda yang liar, sekali lagi, kuda yang liar, keledai yang liar, jika sudah dijinakkan, dia akan menjadi alat yang luar biasa. Khususnya kuda. Kuda yang perkasa itu adalah kuda liar yang paling sulit dijinakkan. Tapi kalau sudah jinak lebih hebat dari kuda-kuda yang lain. Keledai pun demikian. Bisa ditangkap maksudnya. Ini penting. Karena ditegaskan lagi ekatisen Seorang pun menunggang, belum pernah menungganginya. Seorang pun, tapi Yesus mau pakai. Itu. Yesus mau pakai. Saudara saya ingin mengajak kita melihat Yesus menggunakan keledai menjadi alatnya. Yang lain tentu sudah digunakan oleh Tuhan. Domba-domba untuk persembahan. Ayam dipakai Tuhan untuk berkokok mengingatkan Pe, Petrus. Manusia ini memang kadang-kadang lebih berharga hewan daripada manu. manusia. Makanya kalau engkau jengkel kepada sesama manusia. Jangan sebut dia dengan nama hewan. Karena hewan... Lebih bermartabat daripada manu? manusia. Katakan kepada orang kalau engkau jengkel dengan dia. Engkau memang benar-benar manusia. Dan itulah manusia. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu mengapa kamu lakukan. Jawablah. Jawablah. Tolong sambung. Ya. Tuhan memerlukan. Kirios memerlukan. Junjungan ilahi, Tuhan kiraus memerlukan. Apa dia tidak sanggup terbang? Apa dia tidak sanggup menciptakan keledai pada waktu itu dengan mukjizatnya Dia pasti sanggup. Dia pencipta, Amin. Dia sanggup. Tapi dia memerlukan yang sudah ada. Kalau keledai saja diperlukan oleh Tuhan. Untuk melakukan pelayanannya. Maka dia pasti memerlukan kita semua. Amin. Coba Tuhan memerlukan saya. Coba katakan. Tuhan memerlukan saya. Tuhan perlu. Bukan dia perlu dibantu. Jadi pembela Tuhan bukan. Dia memberi kesempatan kepada kita untuk terlibat menjadi partnershipnya. Dia diberi kesempatan. Di mana saja. Kalau kita berpangku tangan, senang di zona nyaman. Kalau sempurna orang yang diselamatkan itu, hari itu juga dia turun datang kedua kalinya, sangat bersangkut paut dalam sejarah keselamatan itu. Sejarah keselamatan itu jelas sekali, Tuhan memerlukannya, auto herien. Eh, he, eh, he, eh, he. Dia perlu Dia perlu Berbahagialah Tuhan perlu kita semua men. Ya, Yesus perlu kita Bukan dia tidak sanggup Kenapa dia perlu Simon Kirchene Untuk mengangkat Untuk melibat sejarah keselamatan itu bahwa manusia yang diselamatkan itu terlibat dalam pekerjaan itu bukan dia tidak sanggup menurunkan malaikat untuk datang dia sanggup tapi dia tidak mau merusak sejarah keselamatan untuk menyelamatkan manusia luar biasa sehingga digantakan di situ kita lanjutkan ayat ini ya. Lepaskanlah keledai itu Dan bawalah ke kemarin Lepaskan Ada belenggu Mungkin bukan hanya orang keledai liar Yang dibelenggu Jangan-jangan kita juga di dibelenggu Oleh kebiasaan Kemalasan Ketidak ingin tahuan Dan tidak mau terlibat tidak mau susah, tidak mau menderita. Itu belenggu-belenggu yang membelenggu umat. Sehingga mereka tidak mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Ini tahun pertempuran. Anda harus memilih di pihak mana. Anda tidak bisa bilang di tengah-tengah, kena peluru sana sini. Oleh setan dihantam, oleh laskar dihantam dia harus menentukan sikap. Sekali lagi, ini tahun pertempuran. Tapi sekaligus tahun penuh penuaian dan sekaligus tahun pengirikan anggur. Tiga pesan itu kita renungkan. Makanya kita dimulai hari ini dan seterusnya Gereja ini mempunyai tema besar. Yaitu. Keluarga imamat rajani. Royal priesthood family. Itu menjadi tema kita. Sehingga ada bentuk. Supaya ada bentuk, ada tujuan. Buat apa? Kita harus menjadi. Keluarga imamat, imamat, imamat, imamat Yang ra, raja, punya kuasa Tuhan Dan menjadi satu keluarga Harus besar Di satu ladang gandum Ada anak yang hilang Bagaimana cara mencarikan anak yang hilang itu? Bagaimana? Dikirim satu, satu, satu, satu. Tidak akan ketemu. Mereka bergandengan tangan, berjalan bersama sehingga bisa melewati ladang itu. Dan anak itu akan segera ditemukan. Tuhan perlukan kerjasama kita. Tuhan perlukan. Amen. Terlibatlah. Tadi malam saya katakan jadi alat perang Tuhan. Sekecil apapun. Fungsinya, kalau kemampuanmu sepuluh ribu, sepuluh ribu, seratus ribu, seratus ribu, satu juta, satu juta, sudah berapa banyak kita buat hal yang sia-sia? Kita lihat nanti, coba kita lanjutkan. Saya ingin kita menyimak dengan baik, segera ambil. Nanti dia akan dikembalikan Pada ayat 3 Ia akan segera Mengembalikannya ke Sini Ia akan segera mengembalikannya ke sini Kai yutus, segera Tuhan tidak pernah berhutang apa-apa Ia akan mengembalikan Berlipat kali ganda Amin Dia akan memberkati kita lebih dari apa yang kita korbankan apa yang kita beri? Tenaga kita, waktu kita, pikiran kita, pelayanan kita. Sudah waktunya kita tidak boleh jadi penonton. Nanti lihat, nanti lihat. Kenapa bacaan kita disambung tadi? Karena dalam satu rangkaian. Perayaan, hu semua kumpul. Perayaan semua senang. Katakan, maka orang itu ya membiarkannya. Lalu, pada ayat yang ketujuh, ya, kita yang membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pak pakaian. Apa mereka lalu telanjang, lalu taruh pakaiannya di sana? Bukan semua orang Yahudi itu kaya atau miskin, selalu ada baju luarnya yang namanya jubah yang di Indonesia daster jubah itu budaya Yahudi itu dan mereka membukanya lambang kehormatan mereka mereka buka mereka taruh untuk dialaskan di atas itu itu murid-murid kita lihat dari murid-murid dulu lalu Yesus naik ke atasnya pada waktu Yesus naik ke atasnya, keledai itu berontak tidak? Keledai itu binatang yang disebut himar, yang paling goblok. Saya tadinya tidak percaya. Tapi keledai itu memang goblok. Saya coba. Saya itu rasa ingin tahu, ya, kritisnya terlalu berlebihan kadang-kadang sehingga pantas Tuhan didik saya langsung enam tahun di penjara. Karena kalau di sekolah tambah kacau berangkali sekolahnya, Saudara. Jadi kalau Saudara pergi gereja Nabi gereja kelahiran Yesus di Nazaret keluarga Yesus. Itu ada jalan ke jalan besar, itu ke jalannya menu menurun. Lalu belok turun lagi. Di sini ada kopi Arab. Ya, saya pernah duduk di situ ya, untuk melihat kehidupan. Nah, Dari sini saya naik keledai. Itu tembok. Dibiarkan. Supaya keledai ini turun. Turun dia. Betul-betul temboknya ditabrak oleh dia. Sampai saya terjungkal di situ saya baru percaya memang binatang ini goblok kalau tidak percaya anda boleh coba ya nanti kita tahun ini bakal berangkat ke sana ya khusus untuk mencoba keledai goblok nah, coba oh ini keledai ya tidak tahu Herannya ketika Yesus naik keledai yang belum pernah dinaikin orang yang akan melempar orang yang menaikinya. Ternyata tidak. Si goblok ini tahu yang naik ini pencipta kele keledai. Kalau si goblok aja sudah tahu penciptanya, masa kita yang tidak tahu penciptanya berarti lebih sudah lanjutkan. Rasa tidak sadar, dia sadar yang naik ini. Penciptaku, saudara tahu, menjinakkan keledai. Butuh waktu minimal, saya tanya di sana: enam bulan, enam bulan, karena saya masuk dalam kibut, kibut, cara hidupnya orang Yahudi. Orang Arab, saya tanya, enam bulan paling cepat baru keledai itu bisa dipakai. Ini gak waktu, langsung luar biasa. Kalau Tuhan menjinakkan segala sesuatu, amin. Dah saudara, kita ini sebetulnya keledai liar semua. Ayo jujur saudara tapi untunglah kemurahan Tuhan kita sudah dijinakkan. Sehingga tanpa diundang sudah datang ke gere, ke gere. Itu, itu, itu itu itu dijinakkan sudah. Itu sudah dijinakkan. Jadi keledai ini dipakai tadi. Ya. Yesus berjalan baik keledai itu. Apa gagahnya naik keledai, Saudara? Udah pendek, kecil, suaranya serak. Ha, ha, ha. Suara keledai itu suara sakit telinga ini Paling jelek ya Makanya kita pergi, kita buktikan semua itu Kita sewa satu keledai ya, Kita suruh dia bersuara Caranya kita gencet lehernya Nanti dia akan bersuara Nah saudara Keledai yang jelek yang apa ini Dinaikin oleh Yesus. Coba, apa kebanggaannya Yesus naik keledai? Bukankah semua pahlawan itu naik kuda, unta, gajah? Itu kan perang-perang kuno dulu. Ini keledai, gak ada kebanggaannya, tapi dia mau pakai yang si goblok, yang si rendah, yang tidak ada harga, dia mau pakai. Hai, keledai-keledai. Dia mau pakai. Nah, kita, Saudara mengangguk karena dipanggil keledai. Bersyukur. Terima kasih, saudara. ya. Dia mau pakai. Tidak ada kehormatan bagi dia. Tapi yang terhormat adalah keledai yang dipakai dan yang ditungganginya sampai dicatat oleh Markus Matius, semuanya dalam Alkitab kita hebat. Apapun Yusuf Roni, tidak masuk. Tidak nah, ada tulisan Yusuf Roni di sini, tapi keledaimu. Masuk dahsyat, Tuhan itu mau pakai bukan orang yang istimewa. Orang kelihatan tidak berguna, orang kelihatan tidak berharga, orang yang disisikan orang, orang yang dianggap ah, kecil. Tapi Tuhan mau pakai kita, Amin saudara? Tuhan mau pakai. Tapi orang melihat karena pelayanan Yesus sudah begitu luas, mujizatnya terjadi di mana-mana, ya? Ayat 8 Banyak orang Banyak orang Banyak orang apa dikatakan sini Yang menghamparkan Pakaiannya di jalan tahimatia auten Estrosan Menghamparkan di jalan Ya buka cobaannya Dihamparkan di jalan jalannya bukan aspal dan beton batu bukan dulu. Pasir dihamparkan semua di sana. Ya. Di jalan itu hodon kalau jalan itu hodon. Ya. Orang yang berjalan di depan, berjalan di belakang, perhatikan di sini semua berteriak hosana. Hosana. Hosana berasal dari bahasa Ibrani. Hosiana, hosiana, selamatkanlah sebagai satu kalimat doa. Permohonan berarti orang-orang ini mengakui Yesus itu Juruslah, Juruslah mengagungkan Dia. Bahkan, kalau kita lanjutkan di sini, ayat yang kesembilan memuji Dia, hosana diberkatilah Dia yang datang dalam nama itu. Tuhan, mengakui betul, diberkatilah kerajaannya yang datang, kerajaan Bapa kita, Daud, sangat jelas pengakuan mereka terhadap Yesus sebagai Mesias. Memuji, mengagumkan. Tidak ada seorang pun yang pernah dipuji, dipuja seperti itu. Tapi heran. Seminggu kemudian. Mereka akan berkata salibkan dia. Manusia mudah sekali berkata-kata. Tapi tidak bertanggung, jawab. Hebat. Uh. Apalagi malam tadi musiknya the best. Wah oh, bagus sekali. Saya senang sekali ya. Luar biasa. Tapi apa itu? Pujian semua perlu. Ibadah perlu. Nanti Yesus mengajar muridnya. Dengan satu peristiwa. Harus diajar tuh lewat peristiwa, dikatakan di situ. Usana ya, diberkatilah dia. Yuloge Menos. diberkati juga kerajaannya. Semua bersorak-sorai, sudah selesai pacara itu, perayaan itu tadi, perayaan itu. Lalu Yesus mengajar muridnya, mengajar muridnya di babak lanjutan. Keesokan harinya sesudah Yesus dan kedua murid-muridnya meninggalkan Betania, Yesus apa, lapar Epinassen. Lapar Jadi kalau saya lapar Yesus pasti tahu saya la lapar Saya senang Firman itu menjadi manusia Dia tahu persis kebutuhan kita Kelemahan kita Kekurangan kita Dia tahu persis kita butuh makanan Kita lapar Karena itu doa bapa kami disusun Berikanlah kami makanan kami pada hari ini Yang secukupnya Supaya tidaklah dia tawar lapar. Jangan khawatir Tahun 2023 ini tidak ada di antara kita yang kelaparan Tercayalah amin saudara Semua diberkati Dia lapar Apa sih dia lapar Mungkin kalau baca ayat ini Orang yang seberang mengejek Masa Tuhan lah Lapar Firman jadi manusia Firman menjadi manusia Seutuhnya mengambil Tubuh manusia Dia tidak menyamar Menjadi manusia Dia tidak kadang-kadang Jadi manusia, jadi ilahi Tidak Dia seutuhnya yang ilahi itu Seutuhnya menjadi manusia Dia tidak kadang-kadang Dia tidak pindah-pindah, dia tidak nyamar Tidak Sekarang saya mengajak Nah, masuk pada Yohanes dulu Yohanes pasal yang keempat Yohanes pasal 4 Nah saudara Pada Yohanes pasal 4 Kita tahu ini peristiwa perempuan sama Samaria Ayat 31 dan 32 31, 32 Yohanes pasal 4, eh, 31, 32 Kita lihat apa arti makanan? Apa arti lapar? Apa yang mengenyangkan Yesus lapar? Yesus lapar kebutuhannya. Pasti muridnya oh, pontang panting segera carikan buat gurunya. Karena tradisi orang Yahudi, Timur Tengah, sangat menghormati gurunya. Sampai hari ini kita lihat tradisi itu ada di kalangan NU. Sangat hormat Dia lapar Sementara Satu murid-muridnya Mengajak dia katanya Karena sudah dapat Rabi Makanlah oh, Diajak makan Murid Murid aja nggak ngerti Bahasa sindirannya Murid aja nggak ngerti Yang langsung aja nggak ngerti Apalagi kita yang Kw ya, pasti tambah tidak ngerti, dia lapar. Tapi ayat 32 ketika muridnya mengajak dia makan, akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku, apa ada makanan yang tidak kamu ke?" Dia lapar, laparnya itu perlu makanan. Makanan apa yang diperlukannya? Mereka pikir makanan yang biasa, ya mereka tidak tahu bahwa Yesus punya makanan yang mereka tidak tahu. Apa makanannya? Ya, dikatakan, Aku mempunyai makanan, ego, broshin, ehu, pagain, pagain untuk dimakan, hen humais up, yudate yang kalian tidak sekarang dia kasih tahu ayat yang ke-34. Ya, ayat puluh 33 dikatakan murid-muridnya berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Masih aja pikirannya makanan itu. Tapi kata Yesus kepada mereka, coba ayat 34 ini kita baca, kata Yesus kepada mereka, apa? Makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu makanannya. Jadi kalau saudara mau memberi makanan pada Yesus. Mari kita terlibat dengan pekerjaannya dan menyelesaikannya. Amin. Amin. Amin. Ya kita mau Terlibat pekerjaannya dan turut banyalah menyelesaikannya. Ditunjukkan itu makanannya. Yesus tidak perlu potluck yang di depan itu. Yesus butuh kita semua terlibat di dalam pekerjaan dan menyelesaikan pekerjaannya untuk menjangkau dunia ini. Memenangkan dunia ini. Karena begitu besar kasih Tuhan. Akan apa? Akan apa? Isi dunia ini. Bukan dunia. Dia tidak duniawi. Dunia. Kita perlu menjangkau banyak. Tidak usah jauh-jauh. Ingin ke Brazil. Ya. Ke Argentina. Tidak perlu, saudara menyelesaikannya kai auton to god dan menyelesaikan pekerjaannya ya hendak melaksanakan yang mengutus dia itu makanannya itu makanannya saudara ayat 35 ayat 35. Coba. Bukankah kamu mengatakan empat bulan lagi tibalah musim menuai? Tapi aku berkata kepadamu, tolong sambung. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk itu. Ay, angkatlah matamu eparate tu. Optalmoskumon, kaitesasstetas horas. Ternyata bahasa Yunani ada horasnya, saudara. Ya, ini kalau yang sering bilang horas-horas tidak ngerti ayat ini, kebangetan, saudara. Ya lihatlah ladangnya, horas itu ladang. Horas. Berarti ingat apa? Ladang yang sudah mengu menguning. Itu. Mari kita pulang dari sini. Horas. Ya, kita ya. Sudah menguning, untuk siap di itu dituai. Coba kita lihat lagi ayat ini. Bukankah kamu mengatakan empat bulan lagi tiba lah musim menuai? Tapi aku berkata kepadamu Lihatlah sekelilingmu Lihat mata manusia Sepertinya belum waktunya menuai Mari kita lihat dengan kacamata Tuhan Mata Tuhan Bahwa sekaranglah Tahun inilah Tahun penuaian bagi kita Amin oh ya. Mari kita menuai bersama Sebab yang punya ladang kurang tenaga pasti mengundang yang lain untuk turut menuai. Menuai. Jadi itu sebabnya ya siap untuk dituai Sekali lagi I35 ini biar jadi pegangan. Lihatlah sekelilingmu saudara lihat sekelilingmu tetanggamu di mana engkau berada ya dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk untuk apa ya prosterismon terismon ede tulisannya e edu tapi cara, cara bacanya harus cara baca batak ede Bahasa Yunani itu logat Batak cocok. Ini saudara jadi sudah siap untuk dituai. Nah, balik lagi ke bacaan kita tadi. Supaya kita ngerti. Jadi ketika Yesus ya pergi dia sudah lapar, kita mengerti arti laparnya. Arti laparnya sudah mengerti. Bukan makanan yang ini. Dia yang menyediakan makanan bagi kita. Amin. Dia menyediakan. Ayat 13. Dan dari jauh ia melihat pohon arah yang sudah berdaun. Lebat. Ia mendekatinya dan melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa yang ada pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ. Ia tidak mendapat apa-apa selain daun saja sebab memang apa sebab apa sebab apa mungkin musimnya buah anak. sudah tahu bukan musimnya pakai mau cari buahnya maha suci Tuhan dengan contoh saya yang goblok siapa ya kira-kira saudara tapi bukan itu maksudnya ya. artinya Pohon ara ini ya tidak berbuah padamu, bukan musimnya. Jadi, tidak ada bu, buahnya. Cari buahnya, siapa yang salah? Kira-kira yang nyari atau pohonnya? Ya. Jangan lupa kata kuncinya: musim. Jangan lupa rentetan peristiwa ini, rentetan perayaan. Dia mengajar muridnya, dia kutuk pohon itu supaya tidak berbuah lagi selama-lamanya. Kenapa demikian? Engkau jangan berbuah karena musiman, seperti pohon A, ah? pohon ara. Jangan salah, itu maksudnya belajarlah dari pohon ara ini. Dia ya, hanya berbuah hanya pada waktu musim. Aku ingin engkau berbuah bukan pada musim Natal, tahun baru, Paskah, bukan pada musim-musim itu, berbuahlah sepanjang tahun. Amin. Berbuahlah. Kita lanjutkan buah itu. Ya, ayat 14 dikatakan, maka katanya pada pohon-pohon itu pada pohon itu jangan lagi seorang pun makan buahnya selama-lamanya tolong sambung murid-muridnya mulai mendengar dan meng mengerti mengerti dia tahu ya makanya kalau nanti di rumah saudara baca kembali ayat 20 sampai 21 Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat. Mereka melihat pohon arah tadi. Sudah kering sampai ke akar-akarnya. Sampai ke akar-akarnya. Hati-hati sudah waktunya ditebang dan dibuang ke dalam dapur ah. api. Karena itu inilah pelajaran yang berharga sekali. Kita percaya. Jangan khawatir sekali apa seliar apapun keledai itu mampu dipakai Tuhan. Amin. Mampu. Ya, nanti pulang baca Kejadian 16 tentang keledai ini. Li Lihat. Dan Tuhan mau pakai pada Markus pasal 11 ini. Dan Tuhan mau pakai kita semua. Amin. Seliar apapun kita dia mau pakai dia sanggup menundukkan kita proses proses watak karakter kekerasan kita melalui proses jangan jangan jangan patah hati ya, karena bukan sulap merubah karakter orang sekaligus berubah langsung tidak bisa mungkin tetap kelihatannya kasar. Hatinya lembut buat Tuhan. Amin. Kalau bicara lemah, gemulai lemah, lembut. Kita kalah dengan orang solo. Orang solo itu lembut. Tapi tidak tahu hatinya. kita gitu ya, lembut sekali. Orang solo, kalau keinjek kakinya, dia akan berkata begini, permisi, Kaki bapak di atas, kaki saya di bawah. Di bawah, oh, sopan sekali. Coba orang Sumatera kalau diinjak gitu, dia akan berkata, "Matamu kemana, eh? ya, itu, ya. kalau orang Palembang lebih diplomasi lagi begitu diinjak, kau nih anak gemendor, ya atau anak jenderal?" Kenapa gitu? Kok kakiku diinjek, itu lebih diplomasi. Jadi sudahlah, Tuhan pakai proses itu, Amin? Tidak mendadak semua, jadi lemah kemulai. Tuhan mau pakai, Tuhan mau pakai. Dari situlah kita ingin kehidupan kita dipakai oleh Tuhan. Itulah kita siapkan diri kita memasuki tahun tiga ini di hari pertama, hari minggu dalam ibadah. Kita membuka tahun ini dalam ibadah kita. Sekarang kita persiapkan hati kita. Kita akan menerima jamuan Tuhan. Amin Tuhan sudah menjamu lebih dulu. Dia jamu, dia tidak datangkan. Tidak buat buah arah yang berlimpah. Dia datangkan apa? Tubuhnya sendiri. Darahnya sendiri. Makanlah dan minumlah. Kita akan beroleh kekuatan lewat tubuh dan darah Kristus ini. Untuk menjalani tahun 2023 ini. Mari kita persiapkan diri kita. Untuk menerima perjamuan Tuhan.